buru buru buru nah mati kan dia Now, reloading. hapus lu gua masih terus pokoknya oh, udah pokoknya hantam bai what's up bro kita main war war war war <laughs> main game perang ya bro oke okay, ini di hari ke-6 saya dapat emas nih Saya kalau kan dapat emas 50 lumayan bro buat mas kawin ya enggak emasnya buat mas kawin perlengkapan saya pengen mencapai ini lanjutin yang kemarin ya bro kemarin saya mencapai di apa namanya episode musim musim dingin berdarah itu serius musuhnya dikalahin susah banget bro gua ampe Rasanya ngep, tau ngep nggak? Ngep itu apa ya? Uh, apa sih bro ngep ngep itu pangkalan, uh, ini pangkalan kapal selam lagi Tapi di level 9 bro, kalau saya ini selesai Habis ini saya masuk ke level 10, saya mau coba ikut clan Ikut clan, oke okay, mau perang. Oke okay, main, kita siap ya cover me. Oke okay. Eh kok ku tilangkahin oh gua nunduk gotiarap. Jo. <laughs> sudah mati, sudah mati. buru buru buru nah mati gantian mabus dong gua terus pokoknya oh, udah pokoknya hantam baik Bro, BTW, gua sendiri di sini. Ayo, Bro, Bro kesini, Bro. Saya kesono. Mai, eh, gua dapat nih. Ambil, Bro. Ganti senjata. Eh, Bro. plus seratus. sini bro, asstop perlu gue kena tombak. apa perlu tadi bro? woi teman-teman gue kemana bro? tolonglah di sini, jangan biarin gue sendiri di sini bro. nih ada musuh ini di sini. Bro kali ini kita harus menang Kita harus menang Lagunya vote good, Iya kan Hei. <tik> Gua ngerinya itu tiba-tiba dari belakang sini men Ngerinya gitu pokoknya Hantamin mulu pokoknya Bro Temen gua pada mati bro tuh Oh ini nih, cok Tembak udah ke belakang gua gua pengennya pokoknya bunuh banyak bro. Gua udah bunuh banyak, bro. Gua dendam sama yang kemarin, Cuk. Kemarin gua dibantai, dihajar habis-habisan. Cuk, gua sendiri, Cuk, di sini, Cuk. <laughs> bro, ini tiba-tiba di sini gua lagi begini tiba-tiba ada pocong gimana coba? Apa ini? Bro. Kamu ngambil poin pelindung. Oke. Okay. Oke, okay, gua tetap. Mobil, Bro. Mobil. Oke, okay, come on, bro Oke, okay, kali ini dapat dapetin yang sangat Oke okay lah Mantap sekali cowok Gue ngeriak tiba-tiba dari atas doi Loh, mampus lho, mampus lho bro ayo eh, bro kesini bro yeah, we won wooo <laughs> wooo wooo wooo bro kita menang aha sambu Repsol wooo <laughs> <laughs> Repsol Bro, saya yang bunuh dua Oke, okay, tadi dibantu sama... Medur Ar Arnoldo Arnoldo, oke okay. <laughs> Wah, wow, akhirnya Oke okay. mantap sekali, bro hadiahnya Wah... Gila, men Bro Pangkalan kapal selam Kemarin saya di pangkalan kapal... Apa? Pangkalan kapal selam itu juga kayaknya hmm. Menang juga, kayaknya Dapatkan hadiah ya, dulu ini Bayar ini soalnya Oke, masih kosong cok Tingkat pertempuran Boncerno Bro, kok saya... Ini lho Premium, bro dapatkan. Oke. Okay. Ular karang. Cukup untuk melanjutkan. Oke, okay, gua lagi. Premium, premium semua, Cuk. Lima gratis. Gak bisa. Oh. Oh. Mainkan, Bro. Dua kali ini level 9. Ganti, Udah yang ini aja lah Premium tidak aktif Uh masih Saya untuk mencapai ke level 10 masih panjang cuk. Semuanya batas saya 360 saya baru mencapai 194 sembilan empat Saya membunuh 153 Menang gelap Kalah 12 Saya 12 kali kalah, Bro. 12 kali kalah, Bro. Oke, okay, menangan. Menang, kalah, kalah, kalah, kalah, kalah, kalah, kalah, kalah, kalah, menang. Kalah, kalah, kalah. <gall> kalah mulu. Lawan Jerman Express kemarin. Ini bakal kapal selam, oke. Okay. Oke, okay, Bro. Mudah-mudahan tuh akan saya lekas di level 10. Biar saya bisa gabung sama klan ya teman-teman. Biar saya saya bisa gabung sama klan. Kalau udah gabung sama klan, saya punya tim investifikasi. Atau tim UTT. Hei. Bro, selamat berpuasa ya. Kita break dulu. Break dulu. Uh, sambil menunggu asin maghrib. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain game, bro.